Di puyut, ini itu sebaik-baik mancing, ini bambu set, ini pusaket, ini falak, kapan daun itu jatuh, iya kalau mengenai kolong alam, ya, tasai puyut, kulau kek songal, puyut tong karaik songol, karaik macet, karaik set, teti, makanya falak ini sot itu, rian wong, tong falak uranok, astronomi uranok. Peranok teknologi ini tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau ini payah gerhana, lama gerhana sekian. Di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya kisah saya kisah uang tafsir tekstualis gegeri rakyat Islam, nerjemah Quran itu kangenan. Oh, nggak mau balik, mau terjemah. itu ngeragukan zaman apa. Ya allah, ya. Ria itu gue terus, nggak lemes sampai rotafsir Dan saya ini kan, alhamdulillah Indonesia untuk sekadar yang para sanggup, mulai sih, punya gelar sampai yang, nggak punya gelar itu banyak sekali. Niatan terus tafsir isaris. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah itu ada kita berkata, dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak-kotak itu wa. Woh itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. <coughs> misalnya, nekniki <coughs> kalau nonton enggak, supaya sampe niati ngaji, piye-piye di antara keunggulan Al-Qur'an kala kok. itu nilai sastranya ono penting. misalnya kalau nonton nang Yasin misale sing gampang Yasin. Fa la yahzun kauluhu. Innaana alamu. Makyusir Runa, Makyusir Runa, nah di mana nih kan? Falaya Zungka, Mongko Joniusano, Kak Isiro Muhammad, atau Boko Ludum, pengucapan Muhammad, kamu jangan dibuat riso oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim, itu harusnya wakof. Karena setelah itu tidak pengucapan wong kafir, tidak perkataan orang kafir, inna saat Anda insun Allah. Nah, alamu Makyusir Runa. Jika kalau antar orang alim ditanya Wong alim murai, wakof taora, falah zungka kauluhum ina anak lamu. Kalau kamu wasulkan ke sana ina anak lamu, pengucapannya Wong kafe. Padahal ina anak lamu itu harus ketiga neok. Ada lagi misalnya tentang Zuleha. Yang sampean dengar tentang Zuleha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulehonya loh ya. Yusuf gak ingin tapi karena bawaan manusia tapi tidak sampai terlintas zina mau rawong ayu setengah bayar blunder jenisnya wong lanang rontok kepikiran tapi ora terlintas zina mau kepeksane kepekso istiqomah Mustofa rawong ayu tuh serangaran niat zino yoraniat sahvat tapi jenisnya wong lanang normal yuk kepengin itu andekan kamu itu bisa ayat seperti itu, solusinya satu, yaitu wakof, makanya ulama ada yang baca gini walakot hamad bi wakof pakai lam, pakai kot walakot hamad lan temen teman nejo soko zulaikho, banget kepinginnya bih, kelawan ngasih lo Yusuf wakof terus walhamma biha laula arroa burhana rohbi, Yusuf pun ingin, kan tidak tahu, burhana rohbi berarti mah bumi Yusuf ya buat. Tapi andekan tidak tahu, berhena roti, berhubung tahu maka tidak. Nah, tapi wong-wongmu macan ekor anti, ah gerakai, walau kau dalam hati, walau hati yang lain, woi coro pulau, coro kacau. Tapi masa wong semaan kau yang puluh, kan kacau, sedang senyama kesel, walau kau dalam hati, wakaf, wahamam, wahamam. Woi sebodoh wangi ngono, kau senyama yurafah, nake ngalek ngan yerugi apa ilmiah sing dianggap yo Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Yang mulai dari jadi alim tafsir yo angel yang Indonesia sing dokter tafsir teng Al Azhar sukses kali. Pak Quraish Abik Gusuf putra Ning Bang Rokok <Sosuk> sekolah, kok irakas, kuyu angel tanda, kuyu angel kulo iso yuk perkara nih, bapak baba baba, kulo bantu tewis, nih, kulo sekolah, mulai anit, itu rapat di sekolah, kulo sekolah, mulai anit, kulo sekolah, kulo rapat di sana sekolah, anak sekolah, kulo sekolah, kulo rapat di sekolah, kulo <tuh ternyata> Wah, orang Jadi anakku gue gak tapi aku sekolah gue ya Rapat semua Menengahnya belum nak <tuh ternyata> Mas, <tuh ternyata> Mas, Tapi gue coba rasa sekolah terus gak pintar, Dari keliru <tuh ternyata> oh. parah nanya. Jadi Pakoknya Quran walaqot sajane di wama pihak gula gula aroa gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula Yusuf gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula gula di tua puok bapak, aku ya roro sing napu, tapi buat anak api, buat skafude telah atul lagi cengik sainya anak. Roh anak ya be maksi, ya tapi apa ya Padahal ya waktu, Yusuf naik Mesir, apa yang kana. Aku ya bapak merongki doa ya seorang. Ya alhamdulillah, ya orang Ya isen bisa iseng umur anak nabi, uraku dulu. <tuk> di <Dina, tuk> keramati e dia yang terserah, tidak ada Fatihmu ke dalam, dia yang alim Alim, saking alimnya e beliau, orang, dari ini itu tidak habib, dari ini Fatihmu ke dalam Wadah tiangnya ini habib Ini Muhammad din, Ali ini habib, tapi wong dari ini Fatih Ini itu semua alim, alim ke dalam dari ini Fatih Ini itu tidak gerak Jadi, nak dalam hal yang di Bihul, nah, di Yaman, nah, nah, nah, ruah